Kalau kamu disuruh pilih, sayang ibu atau bapak, kamu bingung. Tapi saya tekankan kepada anak saya: pertama, kamu harus lebih hormat, lebih sayang kepada ibu kamu. Baru kedua, bapak kamu karena pengorbanan ibu kamu jauh lebih besar daripada bapak kamu. Jadi, ibu mengandung kita begitu kita lahir, kita disuapin, terus kemudian kita ngompol kita buang air besar, tengah malam lagi tidur enak-enak dia bangun, disusuin kita kadangkala -kadang cuci, kita punya ngompol, cuci, kita punya bekas buang air kemudian dia didik kita, dia bawa kita ke sekolah, dia antar, diajarin kita kalau seorang ayah cuma cari nafkah saja diberikan, tetapi kalau yang mendidik anak-anak itu semua adalah semua peran ibu sangat besar oleh sebab itu, jangan sampai kita lupa akan pengorbanan seorang ibu. Dan pengorbanan seorang ibu itu tidak bisa diukur dengan materi. Saya pun kadangkala -kadang suka sedih. Saya kalau ke makam ibu bapak saya, andai kata saya masih punya ibu bapak, pasti saya akan sayangin lebih. Tapi ya, mungkin Tuhan berencana lain